siapa yang menikahkan Nabi Adam Pak Ustaz inilah kalau Ustaz Mustafa udah mengamuk dia. kami berdua ke Jakarta duduk satu mobil tiba-tiba Ustaz Mustafa tinggi suaranya jangan tanya-tanya itu, tidak penting itu eh Ustaz Mustafa jarang begini. kenapa Ustaz, ini dia menelpon apa dia tanya, Adam sama Hawa nikah siapa Pak Kuahnya siapa yang menikahkan Nabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang menjadi saksinya, para malaikat Siapa walinya? Tak pakai wali. Nabi Muhammad kalau menikah sama perempuan, perempuan itu tak perlu pakai wali. Khususiah namanya. Sedangkan Nabi Muhammad, perempuan itu tak perlu pakai wali. Apalagi, hawa. Dan apa maharnya Pak Ustaz? Ada, tapi bukan hadis. Katanya maharnya, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad rasulullah Bukan hadis. Itu hanya ucapan-ucapan ulama. Tak dapat dari mana mereka. Wallahu'alam bi salam. Ini sebetulnya mau nge